Publik Tengah dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama Biorka. Aksi hacker Biorka membobol data lembaga pemerintahan dan identitas pejabat, membuat heboh publik. Lantas siapa sebenarnya sosok hacker Biorka ini? Apa? Pemerintah menilai aksi peretasan yang dilakukan Biorka belum terbilang hebat. Hingga kini belum ada data negara yang dibobol. Umum yang sifatnya sebenarnya hal surat ini, Surihal surat itu isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Akankah identitas Biorka Sang Bertas segera terbongkar? Hacker ini mengklaim telah membocorkan 26 juta data pelanggan internet dan TV kabel berupa nama pelanggan, nomor KTP, alamat email, dan sebagainya. Biarut Menko Polhukam datang diunggah oleh Biorka adalah data umum. Menko Poluka, Mahfud MD menyatakan tidak ada rahasia negara yang dibocorkan oleh hacker Bjorka. Menko juga mengklaim telah membocorkan 1,3 miliar data kartu SIM, 105 juta data KPU, serta dokumen Presiden Indonesia. aku hacker ini mengesankan diri berlokasi di Warsawa, Polandia. Mulai dari data pengguna aplikasi startup, data warga sipil yang disimpan instansi negara, hingga data sejumlah pejabat. Aksi Biorka di tanah air dimulai 2 tahun lalu. Biorka membocorkan lebih dari 90 juta data pelanggan Tokopedia. Aksi ini berlanjut ke Agustus 2022. Sebanyak 270 data pengguna Wattpad, berisi password, hingga nomor kontak di Bobol pada 20 Agustus. Biorka juga menyebarkan 26 juta data pelanggan indihome Bergeser ke akhir Agustus, giliran perusahaan provider milik negara yang menjadi target Biorka. 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor ke publik. Aksi Biorka tidak selesai di Agustus. Pada 6 September, Biorka menyasar data Komisi Pemilihan Umum KPU. Sebanyak 105 data masyarakat disebarkan Biorka. Biorka menyatakan hal ini merupakan imbas dari respons Menkominfo yang menyangkal bahwa terjadi kebocoran data. Presiden Joko Widodo menjadi sasaran pertamanya. Pada 9 September, Biorka mengulik dokumen rahasia presiden periode 2019-2024 cukup sampai instansi negara, Biorka mulai menyasar data pejabat. Petrasia dari Badan Intelijen Negara BIN kepada Joko Widodo tak luput dari pertasan ini. Sehari berselang, giliran data Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plata yang dibocorkan Di hari yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat hadiah ulang tahun spesial dari Biorka. Beritu menyebarkan data Puan karena dianggap tidak simpati dengan demonstran yang tengah beraksi menolak kenaikan BBM di luar gedung DPR. Selain Luhut, pada 11 September, Biorka juga merilis data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menko Marves, Luhut pinsar Pancai tak Luput dari sasaran Biorka. Data Luhut disebar pada 11 September lalu. Dan hingga 14 September, data Menteri Polhukam Mahfud MD dan Ketua PKB Mohamin Inskandar menjadi pejabat dan tokoh politik lainnya yang dibocorkan Biorka. Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus. Aksi Biorka yang berani membocorkan data para pejabat ini lantas ditanggapi beragam oleh masyarakat. Dari bab masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dari pertasan ini justru kebanyakan mendukung aksi yang dilakukan Biorka. Sisi analisa media sosial, pendiri Drone and mengatakan justru terjadi anomali tengah pengguna media sosial. Uh, yang tidak seharusnya kita menjadikan uh, uh, Biorka ini sebagai, sebagai pahlawan karena bagaimanapun dia merugikan. Saya lihat ini sebetulnya karena um, ketidak... Pertama secara emosi ya, emosi netizen itu sudah kesalah sama pemerintah Karena kebocoran data, yang kedua ketidaktahuan bahaya itu Begikan kita sebetulnya itu Menurut ketua lembaga riset keamanan siber Cisrek Pertama persada, pada dasarnya seorang peretas dapat melancarkan aksinya kapan saja selama... Misalkan nih, saya mau melakukan pertasan ke Indonesia gitu, nah dia akan melakukan scanning ini blok IP Indonesia itu sama dia uh, dipetakan semua, di scan semuanya gitu, kemudian uh, disitu kan ketahuan ini mana yang ada celah keamanannya nih mana yang warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau gitu, uh, apa uh, mereka punya daftarnya dan biasanya yang warna-warna merah ini diserang duluan sama dia Ma, Alat dan malware yang digunakan mumpuni begitu pula dengan Bjorka. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas uh, ada celah kritikal yang bisa dimasuki gitu, yang bisa dimanfaatkan dari eksploitasi betulan saja gitu di Indonesia ini yang banyak celah merahnya itu adalah sistem-sistem uh, yang dimiliki oleh pemerintah kita gitu. Langkah biorka menyasar pejabat publik diawali dengan sangkalan dari Menteri Menkominfo Johnny G Plate. Dalam serangannya, Biorka menertawakan lembaga sebagai badan informatika yang tidak mampu melindungi data negara karena dipimpin oleh orang yang tidak mumpuni. Dan awalnya, pertasan yang dilakukan Biorka dianggap sama dengan pertas lainnya, yakni dilakukan secara acak dan didasari motif ekonomi. Namun, sering berjalannya waktu, motif ini bergeser menjadi aksi hektivism, yakni pertasan yang didorong desakan protes terhadap pemerintah. Namun, yang menarik dari aksi Biorka adalah langkahnya yang menyerang pejabat-pejabat publik. Little Heart Team, I am not a criminal, and I am not a police officer. I'm just a layman who likes to eat meatballs. But what I want to discuss now is justice. You indeed overcome poverty, but all you care for is poor people in big cities. while we live in a village get by thing. Work now is very difficult, The material needs are soaring, but all you do is a matter of development. Hello Pat Jokowi, I want justice in our country to apply. And infrastructure, now there are many toll roads, but those of us who don't have a car can do it we only express our feelings know there is only sadness in our hearts. I hope this message reaches Sir Jokowi no you to look for me, I represent everyone You don't pay attention to warm greetings from our little heart. Remember, justice for all We are We are Biorka, nama satu ini membuat Komin resah. Apalagi nih beberapa tokoh penting pemerintahan kena doksing oleh hacker ini. Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Ketua DPR Puan Maharani, Johnny G. Floyd. hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, inilah yang membuat heboh media, sampai trending di Twitter. Doxing sendiri merupakan aktivitas menyebar informasi pribadi ke publik. Pemerintah sampai presiden pun sepertinya lagi sakit kepala, gara-gara ulah -gara hacker Bjorka. Cuitan dan kemunculan ini memberikan banyak teka-teki dan misteri. Biasanya, hacker melakukan pembobolan jaringan untuk menguji skill serta keamanan web situs. Hacker sendiri adalah orang yang mampu menerobos sistem keamanan komputer dan jaringan. Mimin telah merangkum dalam segmen ini. Tonton sampai habis ya! Selain Biorka yang sedang disasar saat ini, ternyata masih ada lagi nih beberapa hacker yang pernah dan tak kalah mencuri perhatian dunia. B****! Hacker satu ini juga sempat menyita perhatian yang dikenal dengan nama bio Triple Six x Ada banyak banget nih data pangkalan militer Singapura yang didapatkannya. Usianya terbilang masih muda dalam melakukan aksinya. Wah, meluncur ke negara sebelah ya guys. Tidak, ia meretas data-data rahasia penting yang dimiliki Singapura. Skill yang ia miliki menjadi sangat bermanfaat ketika ia pernah menjadi salah satu pejuang tanah air hanya Singapura, di usia 19 tahun, ia juga pernah melumpuhkan jaringan Malaysia. Setelah identitasnya diketahui, hiker bio 6 x memiliki nama asli Yogi Nugraha. Dengan melakukan do sekitar 1.700 web dan blog dari negara Kanguru, bahkan dalam waktu dua hari saja, yang melawan arogansi Australia dalam perang cybercrime antara Indonesia dan Australia pernah adanya lubang pada sistem security yang ada di website tersebut. Defacing atau device nih guys, merupakan teknik mengganti atau mengisipkan file pada server. Kera kemampuan yang ia miliki sudah pasti tidak datang tiba-tiba ya, guys, ada proses belajar. Nah, si Yogi atau Triple 6 x ini ternyata belajar dengan cara otodidak, hanya dengan mengandalkan sumber yang ia baca dari Google. Wow, keren juga ya! Selanjutnya ada Jim Giovedi, Kemunculannya pertama kali saat ia memperlihatkan dirinya mampu meretas satelit Jena. Pria kelahiran 1979 ini juga memberikan pengakuan. Jasa konsultannya ini menawarkan jasa pengamanan sistem satelit perbankan. Bahwa ia bisa mengakses dan mengontrol trafik internet di Indonesia. Bahkan ia juga dapat memanipulasi keuangan loh. Wah, berbahaya juga ya. Eh, namun saat ini kemampuan meretasnya ini tidak digunakan pada hal yang merugikan. Ia menjadi salah satu kebanggaan Indonesia karena ia menjalankan perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber di London. Goalnya malah sama orang-orang luar, jauh juga ya, hingga telekomunikasi guys. Diketahui juga, Jim Giovedi tidak bergabung dengan komunitas peretas. Hal tersebut memberikan dampak positif dan membuat ia menjadi seorang pembicara di forum hacker dunia. Selain ahli dalam dunia hacker, ia juga ternyata seorang DJ handal dan produser musik di salah satu label musik di Sydney, Australia. Kalau yang tadi kita bahas hacker yang tidak merugikan apa disebut juga dengan White Hat Hacker. Yang ini kita akan bahas Cracker, yang juga viral dan merugikan pada tahun 2020 kemarin. Swasta, bahkan di negara lain yaitu Australia, Portugal, Inggris, sampai Amerika. Ia berinisial edisi yang membobol ribuan situs pemerintah. Kerugian akibat kelakuan Cracker satu ini mencapai miliaran rupiah. Hasil dari retasannya ini ia gunakan untuk bersenang-senang loh. Pokoknya ini merugikan banget lah guys diketahui aksi yang ia lakukan sudah di tahun 2014. Ya, edisi ini cerdas sih karena skill yang ia dapatkan juga dengan cara otodidak. Namun penggunaannya yang salah banget, setuju kan? SFR dan MZM SBP ini. Juga inisial hacker yang sangat meresahkan guys, yang menangani bantuan sosial COVID-19. Memberikan efek dengan kerugian mencapai 60 juta dolar. Kelakuan keduanya yang membuat resah adalah membobol situs Amerika Serikat. Dibantu langsung oleh FBI. Ketangkap juga tuh. Makanya keahliannya itu dimanfaatkan dalam hal baik dong. Modus yang keduanya lakukan dengan membuat 14 website palsu. Setelah itu disebar dalam bentuk SMS blast. Tindakannya ini membuat keduanya dijatuhi pidana pelanggaran undang-undang ITE. Pertanyaan lagi, penangkapan peretas SPR dan MZM-SBP ini. Sultan Haikal, salah satu peretas yang juga sempat viral di tahun, 2017. tidak hanya itu, situs yang saat ini terkenal banget nih sering digunakan, yaitu situs Gojek, juga berhasil diretas oleh Haikal. Ia membobol ribuan situs, mulai dari situs Pemda sampai Kementerian. Lalu ia juga masuk dan menyusup ke tiket.com serta menerobos Citylink. Inisial yang ia gunakan dalam menjalankan aksinya ini selalu berbeda-beda loh guys. Dalam mereta situs tersebut, Haikal menggunakan teknik device, mengganti dan menyisipkan file pada server. Kurang lebih 4.239 situs website dilansir dari kompas.com. Aksinya tidak berhenti sampai di situs saja, guys. Ia juga mereta situs kepolisian yang menyebabkan kerugian signifikan. Tetapi ia menyebabkan kerugian, sehingga dijatuhi hukuman. Awalnya seheikal ini diburu karena ingin dipekerjakan di kepolisian. Dan pada saat ditangkap usianya masih 19 tahun loh, masih muda banget kan? Skill yang didapatkan ini juga ternyata belajar secara otodidak. Selanjutnya ada hacker yang berinisial XSFs Hacker, meretas server NYPD atau New York City Police Department. Si peretasan yang ia lakukan terjadi pada tahun 2011. Ia berhasil mencuri data-data penting dan melakukan defacing ke 430.000 situs yang ada di dunia. Lalu lagi dan lagi melakukan aksi meretas ke server game Zynga hingga ke situs kepresidenan Israel. Berdasarkan hasil penelusuran forum bawah tanah pradugaan FBI masih mencari XSFS hacker hingga saat ini guys. Identitas hacker ini diketahui bernama Sandy Avrian, namun masih belum dipastikan sampai sekarang. Ident yang paling terakhir yang akan Mimin kenalin ke kamu nih, hacker yang paling ditakuti. Berinisial HMEI 7 dengan julukan Master of Mass Defacer. Catatan aksi dari hacker satu ini adalah pernah memporak-porandakan website WordPress. Aduh, sepertinya emang udah pro banget nih, julukannya ada sampai master gitu. Pada tahun 2001, the facing yang dilakukan master of mass investor ini, ditujukan ke website kurang lebih 5.000, hanya dalam waktu dua hari saja. Sedangkan, identitas si master hacker ini masih belum diketahui, guys. enak eh, nah, itulah beberapa hacker yang pernah viral juga di waktunya. Skillnya sama-sama hebat loh nggak ada deh yang ecek-ecek wajar aja ya ditakuti dunia Nah kalau yang saat ini si Bjorka juga nggak kalah hebat masih dicari dan masih sangat misteri berlalu-lalang serta meresahkan pemerintah.